Halo guys balik lagi sama gue Rafi di channel Rafi Kabi yang pastinya apa kabar hari ini semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu ya bisa senyum dan bisa ketawa lepas iya kali ini masih sama kontennya gue mau ngereaksin video-video yang iya itulah kalian udah bisa lihat di timeline-nya di judulnya so langsung aja kita meluncur ke videonya tanpa berlama-lama lagi yo yo yo tapi sebelum itu jangan lupa dong di like, di komen, di subscribe YouTube gua, di share ke teman-teman kalian biar channel gue juga berkembang dan teman-teman kalian tahu ada gua di YouTube. Waduh. Oke, langsung aja tanpa bacet bacot lagi ya, langsung kita meluncur ke videonya, oke? Alright, alright, alright, alright. Langsung kita meluncur ke videonya. Ini udah ada beberapa video yang gua save. Gua simpan. Tenang, gua simpan tuh hanya untuk mereaction gitu buat reaksi buat bikin video bukan bentuk aneh-aneh seperti kalian enggak gua enggak kaya-kalian kali <laughs> apa sih gua ngomong, apa sih gua enggak kaya kalian Oke langsung meluncur bacot-bacot gue ya Oke lanjut betah Oke kita sabar dulu nggak usah buru-buru captionnya -buru. aratu pro-pro gua ngerti sampai hari ini gue ngerti prot prot itu maksudnya apa terus ratu langsung ya <tik> <tik> gokil gokil eh tahan baru video yang pertama image kita harus dibangun lu telak-laki harus cool gitu oke okay. <laughs> aduh ini sekali lagi, sekali lagi boleh lah ya wajahnya itu loh, wajahmu itu loh, mbak. Mba. Oke, okay, langsung kita baca ya. Ya, coba kalian mau reaksi apa? Coba tulis di kolom komentar menurut kalian videonya gimana? Gue mau baca komentar ya. Ngap? Akun random lagi kenapa pelanggaran untuk sementara tidak dapat upload komen DLL ngap? Videonya kayak gini pantes kena pelanggaran. Budak prot-prot baru pas aduh. Hah. Pertama kawal sampai VIP. Waduh. Mukanya kayak beneran Za. Emang wajahmu itu loh, Mbak. Mengalihkan duniaku gitu loh. Oke, langsung video yang kedua. Udah kelihatan ya wajahnya ya? Eh, gerakannya juga kelihatan ya. Kesiang kita ke action dulu. Sudah tidak asing lagi, ya? ye sudah tidak asing, saudara-saudara. Apakah kalian juga merasakannya? Tidak asing, apa kalian sering lihat? Langsung kita play power, lebih power. Oh, iya. Kesian, ini ada power. Kenapa di power ini fungsinya apa ditutupin? Pertanyaan gua. kan badannya dia segini nih, tuh gede banget ya. Bukan, bukan gede maksudnya. Maksudnya ini tuh gimana sih? Ya, gede-gede gitu dan... Emotnya tuh kecil jadi fungsinya apa nutupin apa dia ada apakah nutupin sesuatu di sini kita enggak tahu sih <tuh> Wajahmu mulu Mbak kenapa sih gerakannya udah kayak gitu tapi wajahnya makin makin gitu tolong tolong tolonglah ngeret kalian gimana coba tulis di kolom komentar gua baca komentar eh. cek link di atas cek link Mana link-nya, Cuk? Mana link ya Cuk? Ini. Ini apa? Link apa? Ini link tiktoknya dia doang. Bukan link yang lain. <laughs> Ini andalang andalan, Apa andalang Andalan andalan kali. Cuk nih dia nih. Lanjut scroll, brother. Scroll terus. Sampai apa ya? Terusin sendiri lah. Lanjut scroll, bro. Lanjut scroll. Stop PMO. Oh, ini itu gerakan baru ya? Stop PMO. Apa? PMO tuh apa? Lanjut scroll, bro. Wah, gua ngerti nih. Gua ngerti, cuy. Ini gerakan apaan? Coba deh yang tahu komen dah. Aku aslinya apa? Uh, pencari aku aslinya ya. Haya betul, Fabian. Haya Fabian. Oke, ini video yang ketiga. Uh, kan? lihatnya nih. Thumbnailnya ya udah udah kayak gini gitu. Gerakannya itu udah. Berdoa video gua udah bersin abarah nah, sisa tadi masih di draft ini yang di draft gimana yang di upload oke langsung kita play best moment best moment nih best moment asli kacau-kacau asli kacau, kacau. Asli, kacau. di pede banget loh dia loh sampai nulis otw pemenang zone gila tuh, bagus ya langit langitnya warna biru awannya warna putih pertanyaannya langit apa awan soalnya sam-sam putih nih bagus gitu, itu ya, bagusan orangnya waduh, ditegesin ya padahal itu semua perumpamaan gitu semoga jodohku nanti bukan bahan perut, -perut orang lain dan bahan perut salah satunya kamu, kan kamu ikut komen otomatis kamu ikut nonton gimana sih kamu santui-santui cantiknya terlalu ke selatan sehingga tidak bisa diutarakan Wuh kan lu cewek ngapain lu ngomong gini ke cowok, ke cewek juga. Aneh banget lu. Rot-rot nih gue. Waduh, gawat-gawat-gawat. Sayang, lihat ini. Wak wak wak wak wak. Buat tag istri gua Laporan, Cuk, dia, Cuk. Dapat video. Oh, apa? Dia pengen istrinya kayak gini juga bikin biar dilihatin orang-orang juga. bagaimana Mas? Oke, okay, next next videonya. Oh kali ini kita punya dua wanita di dalam satu video langsung kita play sebentar ya tidak ada captionnya cuy dan komennya cuma satu Oh videonya enggak terlalu viral nih is very very hot and cream books books always books bentar oke kalau tahu ini pada pakai filter apa emang muka ya pada glowing glowing banget ya cewek-cewek sekarang ya kacau anjir glowing parah cu dat bibirnya merah wajahnya glowing tapi ini kenapa pakai ini seperti ini ya agak mengundang ya eh hey, balik badan dia cuy hey Balik badan yang belakang kan jadi nyolong fokus ya. Jadi, mau nggak mau tuh kita fokusnya ke yang belakang gitu karena dia memutarkan badannya. <tuh> aduh, aduh, aduh, aduh. Gawat, kau cuy! Cewek-cewek sekarang ya lihat tuh glowing glowing banget. Tapi kayaknya ini pakai filter juga, tapi. Filter tuh ya ngebantu, tapi kayaknya emang glowing-glowing deh cewek-cewek sekarang tuh soalnya udah banyak apa kayak ya apa sih dibilangnya skincare, skincare udah udah mulai pada menjaga badan, menjaga wajah gitu-gitu deh cewek-cewek sekarang ya dan cantik-cantik cok. Oke okay, next video. Uh, ini lagi gerakannya lagi kayak gini lagi eits bentar dong balas nih mau di slow abangnya jawab ada yang nanya yang slow coba terus dikasih dijawab pakai video ini videonya kita play langsung ya hey, come on. bisa bisa berkata-kata lagi, Cuk. Asli, lihat nih. <SILENCIO> Emang kadang tuh yang slow-slow gini yang Uh, <SILENCIO> bingung gua mau ngomong apa lagi anjir. Asli deh. Coba kita baca dulu komentarnya. Videonya pasti ramai dong, mungkin sepi. Kan? Yang like-nya udah 161 kak Yang cepat coba. Wah, oh, hilah. Ini minta slow, ini minta cepat. Besok lu minta cepat tapi yang slow gimana coba tuh? Kebiasaan nggak tek orangnya, kacau, kacau, kacau. Kedua dapat apa? Ini gua kadang suka bingung nih di TikTok tuh banyak yang komen-komen kayak gini nih. Pertama nih, Bang, dapat apa? gini lo maksud gua lu lo berharap apa komen dong mau dapat sesuatu apa gimana sih bingung gua kadang-kadang yang cepat tapi di slow moin cakep tuh tuh kan ada lagi yang cepat tapi di slow moin makin aneh aneh orang-orang tuh makin di disuguhin makin dikasih tuh makin menjadi jadi pastinya gitu akunnya bang oh minta akun yang aslinya cuk Scroll terus bro stop PMO eh ini PMO ini apa ya Gue nggak ngerti lagi stop PMO apaan ya minimal tag Oke okay. David kayak dapat dari Ono yang ngerti gue tag akunnya kakak mau bukan video kayak gini cek buat ayangmu apa tuh maksudnya tuh jadi segitu aja lah ya Oke segitu aja video kita kali ini ya guys ya Coba kalian komen video mana yang paling berkesan Bang ini bang mantep bang Video yang ketiga bang Biasa aja bang Ya begini bang begitu bang begini bang Coba tulis di kolom komentar gue mau tahu. Biar kita sama-sama diskusi oke okay? So jangan lupa di like Di comment, Di subscribe channel youtube gua Terus di follow akun sosial media gue Semuanya ada di kolom deskripsi Kalian tinggal klik terus follow Thank you, sampai ketemu di video selanjutnya. Video gua hanya hiburan semata, jadi buat kalian yang berharap dapat sesuatu ya semoga dapat. Kalau enggak ya paling gang mendapat hiburan aja, nggak apa-apa. Oke, okay. thank you.